Oke, okay. oke. Okay, selamat sore ada Good afternoon. Uh, today we're going to learn what we have learned before. Ya. Kita akan mempelajari apa yang dulu pernah kita pelajari sebelumnya. Di minggu ini nanti akan belajar basic lagi. Ya. Soalnya nanti uh, apa uh, uh, istilahnya ada beberapa hal yang kalian harus ini harus ulang. Ya. Oke, okay, uh, ada-ada. Hari ini, materi kita adalah bagaimana cara membuat kalimat. Nah, kalian masih ingat kan ya? Dalam bahasa Inggris, itu ada subjek, ada predikat, ada objek, gitu ya. sama seperti bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar lagi seperti dulu ya, karena kemarin, Mas Bagi lihat, kalian masih bingung ya, membuat kalimat sering-sering lupa ya. Jadi, diulang lagi. Uh, Mbak Kinalo, untuk teman-teman yang lain di ini ya, uh, siswa yang lain diundang ya. Oke, okay, sama ini, uh, apa, sama, apa itu, uh, ini kelasnya kan terbuka untuk umum ya, artinya ada sit boleh, silahkan di, di di grup ini, saya sudah bilang ke Mbak Ega, nggak tahu kenapa kok nggak di oke, okay, Max ya, uh, Ini kita hari ini akan belajar tentang kata kerja, jadi kita akan nanti nulis ya, Didi ya, nanti dia akan nulis, Didi bisa nulis di kolom chat kan ya? Bisa mister, oh, okay, ya. Oke, okay. uh, nah kalau gitu kita join aja kita langsung mulai aja nah hari ini adik adek adalah bagaimana cara membuat kalimat nah kemarin kita sudah pernah pelajari ini sekarang kita coba dulu lihat kalimat itu bagaimana sih uh, sebenarnya kita lihat dari uh, ini ya kalimat ini ya oke okay, perhatikan ya uh, kita jawab dulu kita jawab dulu ini Sarah is talking to her mother Sarah talk itu artinya apa ya? Talk. Masih ingat gak? Didi? Ayo, talk artinya apa? Hmm. Yang lain teman-teman, talk artinya apa? Talk Sanja sama Didi artinya apa, talk? Pembicaraan. Pembicaraan, ada yang lebih tepatnya apa? Ini kata kerja ya. Kalau pembicaraan itu kan kata benda. Kalau kata kerjanya apa? Hmm. Berbi. Berbicara. Berbicara. Berbicara. Lupa, ya. Oke, hari ini kita akan belajar itu dulu ya. Artinya, ada subjek, ada kata kerja, ada Mata. keterangannya, objeknya, keterangannya. Nah. Oke, okay, kita akan belajar kembali basic lagi ya supaya kalian ingat. Adik-adik, kita akan belajar ini. Oke, okay. adik-adik masih ingat ya kata kerja itu bahasa Inggrisnya apa? Verb, Kata kerja itu adalah verb. Kata kerja, ya, fungsi dari kata kerja itu adalah ya menerangkan tindakan. Jadi menerangkan tindakan tindakan itu artinya apa sih A aksi ya, aksi jadi kalau kalian makan itu ada tindakannya nggak sih kalian makan ada nggak ada tindakannya nggak halo kalau kalian makan minum tidur itu ada tindakannya nggak ada Kegiatan yang dilakukan enggak? Ada. Ada. Nah, tindakan kalian paham kan apa itu tindakan? Aksi, tindakan. Aksi. Yang ada aksinya loh. Kalau kalian makan itu berarti tindakannya apa? Memasukkan makanan Memasukkan ke dalam ke dalam mulut. Nah, Oke, okay, bagus. Kalau kalian tidur itu berarti bagaimana tindakannya? Tindakannya adalah berbaring di kasur, memejamkan mata. Mata itu tindakan. Jadi tindakan itu adalah kata ker, kata kerja atau bahasa Inggrisnya adalah verb, Verb ya. atau kata ker, kata kerja. Ya. Maksudnya adalah. Oke, okay, uh, Sanjar, kalau dengarkan aja ya. Ini ini cuma review aja Sanjar. Ya. Ini materi yang Sanjar dulu pernah ini pernah dapat. Oke okay ya, Didi sama Raffit juga ya. Kalau ini silahkan jawab Raffit. Ada kata kerja, ada kata benda, ada kata ada ini, ada terangan. Nah kita akan belajar kata kerja dulu. Nanti kalau ada waktu kita kata benda hari ini ya, hari Rabu ya. Kata kerja itu ada tindakannya. Nah kalau dalam bahasa Indonesia itu apa aja? Contohnya kalau bahasa Indonesia dulu deh. Kata kerja Bahasa Indonesia nggak bisa sih? Jangan takut salah, toh. Kalian pernah diajarin kata kerja, kata benda gitu nggak di sekolah? Bahasa Indonesia? Pernah. Pernah, kan? Oh, iya ah. Contoh kata kerja. Contoh kata kerja contohnya apa aja dalam bahasa Indonesia enggak perlu makan ya. Oke bagus makan apalagi? minum terus juga ya sama saja juga kalau bisa apalagi masa cuma makan minum toh Ayo. ayo Raffi Tawar video menyapu kerja? menyapu Oke selain kegiatan rumah apalagi berenang, renang, oke, okay. terus, lanjut, rapido, tapi juga, apa itu kata kerja? Yeah. Badminton. Badminton itu kata benda, kata hmm. kerja, kata kerja, misalkan Bergerak. makan, minum, bernapas, mukul jatuh maju mundur dan sebagainya apa yuk jalan jalan Oke terus rafid yuk rafid kok enggak ini ayo rafid rafid uh, nya dinyalain ya rafid ya rafid kalau ini nanti sebaginya enggak ini uh, ya kalau Rani nya dinyalakan ya oke rafid apa rafid Ah, kita... oh. okay, uh, ya sudah ya kalau gitu ya kalau rap nggak bisa ya sudah ada jalan ini apa lari. kemudian ada nari Lari ada nari dan sebagainya nah ini adik-ade adalah kata, ker... kata kerja kata yang ada kegiatan ada tindakannya ada aksinya didik maaf uh, ada audionya di belakang ya suaranya kedengeran itu ada ada orang apa itu di belakang? Suaranya kedengaran. Jadi masuk dulu ya. Coba maksudnya, coba kalau bisa di ruangan yang ini ya. Yang apa yang agak tenang ya. Soalnya audionya agak ini. Oke, okay. ada makan, ada minum, ada menyapu, ada renang, ada jalan, ada lari, ada nari, tuh kan? Ya. Ini adalah kata ker kata kerja, kata yang menerangkan aksi. Nah, kalau kita buat kalimat bahasa Indonesia ya, Adik-adik ya. Saya Jangan pakai saya deh. Mereka, mereka berenang di sungai. Mereka berenang di sungai. Nah, perhatikan nanti ya, mereka berenang di sungai. Uh, mereka berenang di sungai. Kalau kalimat bahasa Indonesia kan kayak gini ya. Coba kalian perhatikan deh ya. Be mereka ini posisinya apa adik-adik? Posisinya apa? Ada subjek, ada predikat, ada objek. Objek. Uh repot ini. Eh. Posisinya apa coba? bukan objek, subjek, subjek atau subjek, yang tengah ini berarti, apa? ini subjeknya, yang tengah ini apa berarti, aduh udah lupa ya, ini pelajaran bahasa Indonesia loh, ini belum bahasa Inggris loh, bahasa Indonesia aja kalian bingung gimana bahasa Inggris, ada yang jawab ini apa? Berenai. kemarin sudah loh Mas Bandidi sama Sanja sama Patan sama siapa Ataya dulu kan pernah semua ini aku jawaban dulu tuh masa udah lupa mereka subjeknya yang tengah ini apa? ini masih bahasa Indonesia loh belum bahasa Inggris loh mereka itu subjek yang tengah ini apa? predi predikat <tuh> predikat ada subjek ada predikat diajarin kan di sekolah, didik, Rafid, Sanja. Diajarin. Diajarin kan? tuh, diinget-inget pelajaran sekolah itu. Ini subjek, ini predikat. Nah, bahasa Inggris itu seperti bahasa Indo Indonesia. Kalimat itu subjek dan pre dan predikat. Ya ada subjek, ada predikatnya. Ya, jadi sama seperti bahasa Indo Indonesia. Berarti kalau Intinya kalau dalam bahasa Inggris, intinya kalimat itu harus mengandung subjek dan predikat. Subjek itu ya, itu ya, Ayu Dewi. Artinya apa? I itu saya, you Sama, kamu, kamu. They, mereka mereka, mereka. We, we kita. Oke. Okay. She, she si, dia perempuan i dia laki-laki. It. Apa itu it? It dia dia, dia. bukan laki bukan perempuan. Biasanya benda, untuk benda mati ya, untuk benda mati. Benda mati. Maksudnya subjek itu berupa bisa berupa kata ganti atau kata ben kata benda, ya. Subjek itu berupa kata ganti atau kata benda. Nanti ini ya hari-hari arebuk -hari, hari nanti Mas bagi jelaskan kata, kata ganti dan kata benda. Nah, kemudian diikuti oleh predi predikat. Predikat kalau dalam bahasa Inggris itu di, diisi oleh apa ini? ini loh kursornya kelihatan enggak? Apa ini? Verb. Okay. Verb. Jadi verb itu posisinya adalah predi predikat ya. Jadi maksudnya dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris bentuk kalimatnya itu sebenarnya sa sama ya, Jadi subjek kemudian predi predikat, objeknya boleh ada, boleh di ti boleh tidak. Boleh ada, boleh tidak. Kemudian diikuti oleh kata keterangan. Makanya bentuknya itu sama. Ya. S P O K. Nah, yang wajib ya, yang wajib ada itu adalah S SP-nya, yaitu subjek dan pre dan predikat. Sisanya, ada OK-nya OK ini, objek sama keterangan ini, boleh ada, boleh di, boleh tidak. Jadi, enggak harus. Kalimat itu enggak harus ada objek dan keterangannya. Ya, jadi, yang jelas harus ada subjek dan predikat. Nah, itu wajib kalau dalam bahasa Inggris. Nah, sama sebenarnya, kalau kalian bisa bahasa Indonesia, pasti bisa bahasa Inggris, karena bentuknya itu bisa mirip sebenarnya nggak nggak susah-susah amat kalau bahasa Jepang tuh baru repot nah ini ya contoh tadi ini masih buat sini aja ya mereka berenang di sungai berarti subjeknya apa tadi mere mereka mereka bahasa Inggrisnya apa Halo, mereka bahasa Inggrisnya apa? Day. Day, good. Day. Renang bahasa Inggrisnya apa? Rafiq saja. Swimming. Jangan pakai ing dulu. Oh, Jangan swim. pakai ing dulu. Swim. Lihat swim. kamus ya. Bahasa kamus dulu ya. They swim. Swim. In the? In the. Sungai apa? Ayo. Kemarin sudah loh masa mas bakti ngulang sama terus sungai apa sungai bahasa inggrisnya apa ayo kemarin sudah loh ya masa ini bah masa terus terusan dia dikasih. Dulu. ayo sanja rafit ini kok nggak bisa ini ya dari kemarin loh. takutnya nanti speaking-nya ini lo rafit lo uh, mbak mbak mbak kina lo Oke, okay, Mbak Kina, halo, Mbak. Mbak Kina, halo. Aduh, Mbak Kina juga mau ceritanya. Oke, okay, ya. Uh, halo, Sir. Oke, okay, uh, uh, enggak, maksudnya rapid itu, kalau bisa orang tuanya dikasih tahu ya. Maksudnya kalau bisa, uh, mic-nya dinyalain gitu loh, bisa tanya-jawab gitu loh. Gak cuma datang kok. Thanks Sir. They swim in the in the river. Nah itu udah dijawab ini ya. Oke, okay, they swim in the river. Mereka berenang di berenang di, di sungai. Okay. Berarti, bentuknya sama nggak? Sama kan? Mereka, they berenang swim di in sungai ri, river. Sama toh? Sama. Subjek dan predikat. Predikat. ingat ingat ya. Inget -inget ya. Oh. Predikat aja kalian bingung. Subjek dan predikat itu materi waktu kalian masih ini, toh SD kelas 1 kan? Iya, nah, makanya diinget-inget. Jadi, setelah di, dikasih tahu guru, tuh diinget-inget mereka berenang di sungai. Subjek, predikat, predikat itu selalu diisi dengan kata kata kerja, ya. selalu diikuti dengan kata kerja. Nah, bentuknya seperti ini. Contoh lagi, misalkan kita pakai di sini ya, coba. Uh, bahasa Inggrisnya makan apa? Ayo kita belajar bahasa Inggris. Eat. Salah. Eat. Eat. Oh yeah. Eat. Terus minum. Drink. Drink. Tulisannya bagaimana? Tidak. Hmm? Ejaannya bagaimana? Spellingnya? Hmm. Ejaan minum. Ya, meja minum bagaimana? Yang drink tadi loh, kamu ngomong drink kan? D-R-I-N-K Oke, sekarang coba pakai bahasa Inggris ya, ejaannya ya Spell in English, coba ya Berarti D-R-I-N-K Coba D-R-I-N-K nah, Oke, ini bacanya bukan I tapi I ini bacanya bukan e tapi i, ya. Oke, okay. menyapu bahasa Inggrisnya apa? Mm. Mm. Menyapu, yuk. Split. Ini kalimat sehari-hari loh. oke. Okay. Bahasa uh, spellingnya bagaimana? Can you spell, Didi? Atau teman-teman yang lain yuk bantu mengepel. Spell, spelling. N S Uh, English, in English, as terus, W, W itu bahasa Inggrisnya apa lagi? S, W, S W, w. Terus, rapid, terus terus, terus, W, kayak double I, e. okay, e, good, I e dua kali maksudnya, I, e, I e atau double I e, bagus, ander, P. Alright, good. Very good. Ya. Yeah. Sweep is it means uh, nyapu kalau bahasa Indonesia, Oke, okay, lanjut ya. Renang. Tadi sudah. Please spell it in English. Silakan semuanya yuk. Sudah kan ya kemarin waktu pertemuan pertama kan ngeja. Kita belajar ngeja bareng-bareng kan? A S W W oke. Okay. I, I, oke. Ayo, kok pada diyo? Kurang satu huruf lagi. Perang satu dulu, cuma satu dulu. satu huruf doang nih. M, M, buat ya. M, bukan M, tapi M. Agak-agak nutup mulutnya, M, ya, M. S, W, I, M, S, W, I, M. swim. oke. Okay. Jalan kaki, bagaimana? Jalan, tali pemikir. walk apa walk eh uh, oke okay. walk oke okay. can you spell it Rafit w w ke a good. a, a l l ke k eh apa bilangnya k bahasa Inggrisnya apa k k, k k yeah. w a l K. oke uh, ya yeah. w a l P L K ya. walk ya. oke okay, lari bahasa Inggrisnya bagaimana silakan yuk semuanya boleh nggak harus jadi nggak harus rapi aja santai juga boleh siapapun boleh yuk. Apa? Run. Run. Good. Spell for me. Uh, uh. R, good. Mm -hmm. you, good. N. N. good ya. Nah ini ya, ade -ade ya. Ini adalah kata kerja. Ingat ya, kata kerja itu posisinya sebagai predikat. Jadi menyatakan sebuah tindakan. Kamu lari, saya jalan, dia renang, mereka menyapu dan seterusnya ya jadi ini adalah kata ker, kata kerja kemarin adik-adik sudah belajar sampai 12 satu kan sudah sampai satu dua kan ini masih vok satu ya nanti eh, apa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ini kita mulai dari awal lagi soalnya kemarin kalian masih bingung udah apa udah udah belajar ramah tapi sering lupa saya nggak tahu kenapa karena mungkin kalian nggak kurang latihan ya nah, ini ya ini adalah kata ker Kata kerja, ingat posisinya adalah sebagai predi, predikat. Sebagai predikat, hmm. nah ini ya, nah adek-adik, berarti kalau membuat kalimat itu subjeknya, kemudian kata ker, kerja. Nah, coba yuk, kalian buat kalimat ya. Coba, setelah hmm. aja gak harus garus garus ditulis langsung hmm. aja ya. Eh, uh, coba buat kalimat pakai drink, coba hmm. yuk. Coba yuk pakai drink yuk. Buat kalimat langsung aja, Gak usah ditulis. Langsung aja, langsung dibunyikan aja, jangan takut salah. Buat kalimat. Iya, langsung langsung ini aja, langsung ini rapid dulu gantian. Rapid pakai drink. Langsung disebutkan Rapid. I you, drink. I drink. Oke. Okay. I will drink. I will drink apa? Jangan pakai will dulu ya. I drink apa? I I drink apa? What do you What, what do you want to drink? What do you drink? I drink milk. Milk. Okay. I drink milk. Very good ya. Okay. Rafit, coba. Subjeknya mana Rafit? Hai I. oke okay, good predikatnya mana Milk. aduh predikat itu apa diisi apa diisi dengan apa kata kerja ya. kata kerja kata kerjanya mana rapit drink nah ikut ya predikat itu kata kerja rapit ya oke okay. kemudian kalau milk ini berarti apa Minum apa gitu? Berarti apa itu? Maksudnya? Betul, ya? Berarti kalau kalimat gini, saya minum susu. Susu itu posisinya apa? Saya itu subjek, predikat uh, minum itu predikat. Susunya apa berarti? Kalau dalam bahasa Indonesia dua aja, Rafid. Rafid di sekolah diajari bahasa Indonesia kan? Iya. Diajarin subjek predikat ini kan? Subjek predikat kan? spoK diajarin enggak? Kan? Iya. Iya kan? Berarti milk itu apa posisinya? Kalau saya, ini A itu kan saya ya, posisinya subjek. Drink itu predikat, berarti kata kerja. Verb, ya berarti predikat ini. Kalau milk, posisinya apa ini? Ini menunjukkan benda, bendanya, berarti adalah ob, objek, objeknya namanya, rapid, jadi, kalian kok ini ya? Saya nggak tahu ini saya dulu Mas Bakti waktu SD kelas 1 sudah bisa ini loh, sudah subjek predikat objek udah apa loh? Kalian kok malah bingung? Subjek predikat objek, ini objeknya ya, subjek predikat objek. Misalkan di uh, di kamar kamar kamar tidur misalkan di kamar tidur berarti di kamar tidur ini apa? Ada subjek di kamar tidur, berarti in in the back room. Oke, berarti bagaimana ini? Saya minum susu di kamar tidur. Di kamar tidur ini apa? Berarti oke, kita ulang lagi ya. Adik-adik, ya, kalian kok bingung? Keterangan. <laughs> Ya ini subjek, ini predikat, ini objek, ini kete, keter keterangan. keterangan keterangan apa berarti ini keterangannya apa tempat tempat bagus rapid ya dilihat lagi ya ini pelajaran kalian mas Ejul ini bahasa Indonesia loh bukan bahasa Inggris loh. belum bahasa Inggris nah ini kita masuk bahasa Inggrisnya I drink milk in the bedroom saya minum susu di kamar tidur ini adi ade ini subjeknya. Ini predikat, predikatnya. Ini susu, apa berarti susu milk? Ob objeknya. Objek itu yang di yang ditindakan itu. Misalkan saya mukul, saya mukul teman saya. Berarti teman saya itu apa? Objek. Objeknya saya mukul teman saya. Misalkan berantem gitu ya di sekolahan ya. Ya, mudah-mudahan enggak. Ini cuma contoh aja. Nah, objeknya teman saya itu kan jadi objek berarti yaitu yang menerima atau yang diperlakukan itu objeknya subjek itu yang memperlakukan objek itu yang yang diperlakukan saya makan nasi goreng saya itu yang melakukan makan itu nah nasi gorengnya itu di dimakan diperlakukan gitu ya in the in the bedroom di kamar di tidur apa tadi in the bedroom keterangan. Nah, keterangan apa lebih tepatnya? Keterangan apa dia, deh? Keterangan tempat. Nah, keterangan tempat. Aduh, kalian kok maksudnya kalian agak jangan takut ya, jangan takut ini intinya, intinya kalian tuh ngomong aja, gak apa-apa. Ini materi basic ya. Mas berarti agak kaget aja karena kalian kok kayaknya subjek predikat pelajaran ini kok bingung. Jadi itu, itu bahasa Indonesia soalnya. Dulu ketika Mas berarti apa di usia kalian Mas berarti sudah sudah ini, karena dulu ini di pelajaran kelas 1 SD oke, eh, nah gini ya jadi bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu mirip karena bentuknya sama subjek, predikat, objek, keterangan keterangan nah adik-adik tadi yang wajib itu apa berarti kalau dalam bahasa Inggris yang wajib itu apa SP SP bagus. Yang wajib itu hanyalah subjek dan predikat. Sisanya itu peleng, pelengkap. Boleh ada, boleh ti boleh tidak. Saya minum kira-kira sudah bisa jadi kalimat belum? Saya minum titik kira-kira bisa jadi kalimat belum? I drink gitu aja. Bisa. Sudah bisa, bagus, rapid. Jadi maksudnya adalah yang belakang ini boleh ada boleh tidak contoh mas Bakti buat kalimat lagi ya misalkan I walk to the garden saya berjalan ke taman oh, ke taman saya belajar berjalan ke taman misalkan saya berjalan gitu aja boleh nggak ketamannya ini di dihilangkan. Saya berjalan titik. Kira-kira sudah bisa jadi kalimat belum? Sudah. Sudah, nah maksudnya itu loh. Yang wajib itu adalah subjek dan, dan predikat. Predikat itu isinya apa? Kata ker kata kerja, ya. Jadi maksudnya ini itu wajib. Ai subjek predikatnya wajib, tapi objek keterangannya tidak tidak wajib. Oke ya, seperti itu ya. Nah, berarti kalau kalian membuat Kalimat adik-adik, perhatikan ya, kalimatnya itu harus ada kata ker, kata kerjanya. Nah, kalimat yang menggunakan kata kerja itu disebut kalimat apa? Masih ingat nggak? Kalimat seperti ini, yang ada subjek, ada peregretnya. Ini disebut kalimat apa? Masih ingat nggak? Ini materi pertama Mas bakal dulu ya, ini refreshing aja, soalnya Mas kalian kok kayaknya agak, agak bingung. Makanya ini diulang lagi. Kalimat yang ada kata kerjanya, kalau dalam bahasa Inggris, itu disebut apa? Kalimat. Ayo, kalimat apa? Nah, takut salah. Kalimat yang ada kata kerjanya itu disebut apa? didik keinget enggak? Waktu dulu nyatet enggak pertemuan pertama tuh, awal-awal. Kalau dibuka dulu, coba. Kalau nggak kalau enggak, enggak ada catatannya coba diinget-inget. Kalimat yang menggunakan kata kerja itu disebut kalimat apa? Reguler. Bukan, bukan kalimat reguler itu namanya kata kerja reguler, tidak depannya f, uh, p sorry depannya C. depannya apa, Mister? P, tuh lihat di nggak oh. <laughs> dulu? Kalau nggak ya, diingat-ingat aja, kalau nggak nyatat berarti ya kalian harus mengingat. Apa berarti? Ini penting loh ya, kalau kalian nanti kalau sudah sudah dewasa, sudah belajar bahasa Inggris, apa di sekolah SMA atau di atau di ini di kuliah, di perkuliahan nanti ada kalimat kayak gini. Kalimat yang ada kata kerjanya adalah kalimat verbal. Masih inget kan? Mulai kayak inget ya? Kalimat verbal dulu pernah diajarin Mas Bakti kan? Sudah kan? Ya, pernah. Pernah kan? Lupa kan? Makanya. Ya, nah, makanya, kalian coba ini, Mas Bakti ulang lagi karena kalian tuh bingung lagi, gitu. udah-udah jauh-jauh kalian lupa lagi. Kalimat verbal itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Rapid coba di ini ya. Rapid baru gabungkan. Coba diperhatikan ya. Dicatat di, di catat, Kalimat verbal. Verbal itu dari kata apa tadi? Verb. Verb tadi artinya apa? Verb tadi artinya apa? Ini loh stabilo ini apa verb kata kerja. kerja berarti kal kalimat verbal itu kalimat yang berkata ker kerja atau kalimat yang menggunakan kata, ker kata kerja, kerja. Nah, jadi seperti ini contohnya subjek predikat subjek verb atau ya, tinggal subjek verb subjek ditambah verb nah ini subjeknya mana ini ini ya, they. Ya. Kemudian, vote-nya mana? Swim. Nah, ini, subject dan verb. Ya. Oke, sekarang ada kalimat verbal. Selanjutnya, uh, adek-adek. Ada kalimat, ya. Ada kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Nah, kalimat itu menggunakan to? To be. Nah, Oke, okay. perhatikan dulu ya, uh, Didi, sorry, suaranya masuk ke dalam ya, mas ini dulu ya, kayaknya ada ini, ada apa, ada, uh, Didi di luar ya, angin, apa, angin atau apa ada, ada yang masuk. Coba ini ya, coba kalau bisa di kamar gitu, yang yang tenang gitu ya, kalau bisa, kalau bisa, Oke, okay. kalimat yang ini itu adalah kalimat lawan lawannya kata kata kerja jadi kalimat tidak menggunakan kata kerja nah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja adik-adik seperti ini ya contohnya kalau dalam bahasa indonesia ya saya ini saya lapar perhatikan ya kalimat saya lapar oke saya itu posisinya sebagai apa saya itu posisinya apa tadi? posisi kalimatnya, posisi ini ya? subjek. subjek. lapar itu apa adik-adik? masih ingat nggak? lapar itu apa? bahasa Inggrisnya. ya bahasa Inggrisnya uh, posisi bukan bahasa Inggrisnya, posisi katanya. ada ada ada ada kata kerja, ada kata benda, kata sifat. awal-awal itu -awal loh waktu kita belajar itu loh kata sifat. kata sifat bagus ya. berarti ini subjek, ini kata sifat. jadi uh, Ah, ini Adi, ya, apa audionya masuk ya di, Jadi coba cari tempat yang tenang di. Soalnya audionya masuk. Sepertinya entah ada, ada angin atau apa? Subjek, kemudian e, ini kata si, kata sifat. Perhatikan, masih inget nggak rumusnya tadi? Yang namanya kalimat itu yang wajib apa? Subjek sama kata ker, kata kerja atau predik, predikat. Nah. Kalau seperti ini, saya lapar. Bahasa Inggrisnya berarti lapar, itu Bahasa Inggrisnya apa? Kalau saya itu "I", kalau lapar apa? "Hungry", hungry. hungry. kalau seperti ini boleh nggak, teman-teman? Kalimat ini, kalau "Rafid", Didi, sama saja "Ngomong I, hungry", "Saya lapar" boleh atau tidak? Jangan takut salah, kalian sudah bisa harusnya. Maren ini sudah diharus ya, maksudnya didik sama Sanja ya, sama Patan juga. Kalau profit kan memang baru ya. Saya lapar, boleh apa enggak kalau kayak gini? Pikir lagi ya. Makanya kemarin Mas Bakti bilang, kan, kalau, kalau ini itu boleh dicatat, boleh difoto, boleh apa gitu. Tanya kalau nggak bisa. Nah, ini kan repot. Kalian sudah, apa sudah jalannya? Udah tidak. jalan, apa jangan lupa? Apa boleh, apa tidak? Tidak, tidak oke. Okay. Tidaknya kenapa? Karena, karena apa? Tidak ada tubinya tidak ada tuginya, oke perhatikan ya oke perhatikan adik-adik, kalimat itu wajib apa kalau dalam bahasa Inggris, yang wajib apa yang wajib apa yang wajib apa subjek sama Predicate. predikat, predikat itu diisi oleh apa adik-adik kata kerja, kata kerja. Nah, ini ada kata kerja juga? Enggak. Enggak Gak ada. Makanya kali ini tidak bisa disebut kalimat karena tidak ada subjek, tidak ada kata kerja. Kata kerja. Nah, makanya kalau dalam bahasa Inggris karena tidak ada kata kerja, dikatikkan dengan to, to, be. to be. To be itu pengganti dari kata kerja kalau kata kerjanya itu tidak tidak ada. Nah, berarti kalimatnya yang benar bagaimana? Tubinya bagaimana? Ini? I, itu. Am I am hungry. hungry. bagus. Nah ini baru kali berkalimat. Loh. Bagus ya diinget-inget ya. Kalau bisa dicatat. Kalau kalau nggak ya diinget-inget aja. Terserah, Ini ini cuma alas ya. Artinya kalian Mas Berarti Mas Bakti beranggapan kalian sudah diajarin di sekolah. Tapi kalaupun tidak ya kalian boleh mencatat. Kalau kalau nggak bisa itu tanya gitu loh. Mas Berarti kan sudah bilang berkali-kali kan. Kalau enggak bisa itu tanya. I am I am hungry. Sayalah saya lapar. Nah, berarti fungsi to be itu apa Adik-adik? Menggantikan kata kerja kalau kata kerja itu tidak ah, tidak ada. ada. Karena kalimat itu harus ada subjek dan dan per, Atau dan predikat. Subjek predikat sama waktu sama ya. Artinya kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada kata kerjanya, maka pinjam dari itu to, to be gitu loh. Makanya, kalimatnya saya lapar, diterjemahnya diterjemahkannya bukan "I hungry", tapi "I am hungry". I am hungry, gitu ya. Berarti, kalau misalkan gini, uh, dia perempuannya ini, dia perempuan marah. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Marah bahasa Inggrisnya apa adik-adik? Angry Angry Nah, kalimatnya bagaimana? Coba is She is angry She is angry Bagus ya Karena Pasangan dari Dari She itu adalah Is, is. Maka dari itu adik-adik ya, Kalau ada Ini Apa She Ya jangan pakai M gitu loh Maksudnya Ngikutin pasangan Pasangannya nah, Coba kita lihat ya kata ganti ada adik itu ada oh, sorry maaf ya, ada ini ya ada I, ada you, ada they ada we ada she ada he ada it nah ngapalinya kayak gini ayu, dewi we, nama orang kan itu ayu, dewi, we, she, he it ayu, dewi we, she, he, it nah, ngapalinya kayak gitu, itu kan nama orang ya kalau bahasa Indonesia ya The, we, she, we, it. I U P W itu artinya apa? Saya. Saya, bagus. You. Saya. Kamu. Oke, okay. they? Mereka. Mereka. Mereka, bagus. We? Kita. Oke, okay. she? Dia perempuan. Oke, okay. he? Dia laki-laki. Oke, okay. it? Benda mati nah itu untuk mendamati ya, ya oke okay. nah si pasangan tubi eh sorry i pasangan tubuhnya apa m oke okay, good terus lanjut r r oke okay, terus r alright terus r oke okay, lanjutnya di rafid sambung yuk she is oke okay, he is alright good terus it is Nah, oke. Okay. Nah, artinya kalian tuh nggak boleh misalkan CM atau CR. Nggak enggak boleh karena ada pasangan, ada pasangannya. Berarti kalau saya lapar ya I am I am hungry. Mereka lapar bukan de am hungry, tapi de they, they are hung, hungry. Jadi, maksudnya to itu kalian juga menyesuaikan, menyesuaikan. Jadi nggak jangan asal milih, gitu ya. Dilihat dulu pasangannya apa, ya. Jadi di, dicari pasangannya apa. Nah intinya adik-adik, fungsi to be tadi apa? Menggantikan kata kerja kalau kata kerja itu tidak tidak ada. Soalnya dalam bahasa Indonesia itu kalimat itu boleh boleh tidak ada kata kerjanya. Contoh, saya lapar. Kalau dalam bahasa Indonesia sudah bisa disebut kalimat belum? adik-adik. Saya lapar sudah boleh disebut kalimat belum? Kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kalau di sekolah bagaimana? Kalian diajarin kan kalimat sudah diajarin toh di sekolah sudah kan? Ini bahasa Indonesia loh, belum ini enggak bahasa Inggris. Sudah diajarin kan di sekolah? sudah sudah kan nah kalau ada kalau ada seperti ini saya lapar itu sudah disebut bisa disebut kalimat boleh tidak kalau dalam bahasa Indonesia hmm, sudah sudah bagus Didi ya karena ini ya kalau dalam bahasa Indonesia tuh boleh saya lapar saya haus saya apa saya lapar saya haus saya apa saya capek dan sebagainya. Saya marah. Saya sedih. Itu sudah sudah boleh. Jadi subjek sama kata si kata sifat itu sudah boleh. Tapi kalau dalam bahasa Inggris nggak boleh nggak boleh. I hungry doang nggak boleh. Harus ada tuh tubinya. Karena kalimat itu kalau dalam bahasa Inggris wajib subjek itu hukumnya wajib. Kalau dalam kalau kalian ngaji itu hukumnya adalah fardu fardu ain nggak boleh enggak boleh hilang. Jadi kalian ngomong she angry, I hungry salah. Karena harus ada subjek, top, subjek kata ker, kata kerja. Nah kalau kata kerjanya nggak ada gimana? Maka pinjam tuh, pinjam tuh Nah kalimat seperti ini adik-adik disebut kalimat nomi nominal. Oke ya, berarti ada dua ya. Kalimat verbal Kalimat nomi nominal. Coba yuk dijelaskan gantian ya. Coba menjelaskan. Supaya kalian ini bisa menjelaskan juga. Didi, kalimat verbal itu kalimat yang bagaimana? nih Ada kata kerja. Gimana gimana kalimat verbal? Kalimat yang ada kata kerja yang menggunakan okay. kata kerja. Oke okay, bagus ya. Berarti ada kata kerjanya. Kata kerja itu apa Didi? Kata kerja itu kata yang eh, Karya yang dilakukan. Kok yang dilakukan kata yang menerangkan tindakan. saya menerangkan tindakan. Oke, contohnya belajar. Saya belajar. Belajar itu kan tindakan. Saya minum tindakan. Saya uh, saya mandi tindakan gitu ya. Artinya uh, tindakan. Didik monariat, ya ninggu, nit karena suaranya audionya masuk. Sepertinya didik sedang di luar ya atau di ruang tamu kayaknya. Anginnya masuk, oke. Okay, uh, oke okay, Selanjutnya, ya, Rafid. Ya, Rafid, kalimat nominal itu bagaimana? Rafid, coba dijelaskan. Kalimat yang pengganti kata kerja, kalimat yang sebenarnya digantikan itu karena kenapa? Karena tidak ada. Yang digantikan itu apa? Kata ker, kata ya, kerja. Berarti kan kenapa digantikan? Karena tidak punya kata ker kata kerja. Kalimat nominal itu kalimat yang tidak ada kata ker, kerjanya. Kemudian digantikan dengan apa? to be. Nah, kenapa digantikan? didik karena bahasa Inggris bagaimana? Kalimat itu bagaimana harus ada, harus ada apanya? Kalau kalimat itu yang wajib, apa? David yang fardhu tadi, subjek subjek terus apa? Subject dan predikat subjek, dan predikat, atau subjek, dan, dan verb ya, wajib umumnya. Ya, jadi, kalau kalian ngaji, itu kalau kalian. Kalau kalian ini, sholat, itu wudhunya wajib. Kalau wudhu kalian batal, sholatnya pasti batal gitu loh. Makanya wajib gitu ya. Diulang lagi coba, Rafidio. Kalimat nominal itu kalimat yang bagaimana? Kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Oke, okay. sebagai gantinya bagaimana? digantikan tupi nah kata kerjanya digantikan topi karena karena kalimat dalam bahasa Inggris itu wajib wajibnya adalah subjek dan verb syaratnya wajib ya, ibarat kalian puasa itu puasa Ramadan jadi nggak boleh nggak boleh batal puasanya kalau sudah sunat ya sudah sudah jadi ini sudah apa sudah dewasa nggak boleh di enggak boleh dihilangkan nggak boleh kelewatan Ya lanjut, ya, lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini kalimat verbal, kalimat nominal. Nah, contoh ya, coba ya. Sekarang, Mas Bakti ini dulu coba kalian buat kalimat dua, kalimat verbal dua, kalimat nomi, nominal. Pakai kata kerja yang di sini boleh, atau kata kerja yang ini, Mas Bakti kasih tahu ya. Toba ini aja deh. Kemarin udah ya. Nah, boleh yang pakai di sini ya. Ini juga kata kerjanya. Silakan. dua kalimat verbal, dua kalimat nominal. Subjek sama kata kerjanya diganti-ganti ya. Jangan pakai read semua, jangan atau jump semua, jangan ya. Misalkan pakai listen, atau pakai dance, atau sing boleh. Coba ya, dua kalimat verbal, dua kalimat nominal. Pakai bahasa Inggris ya. ade ada ya, coba ya. Siapkan. Oke mas berarti kasih waktu ini ya lima menit ya ini deh apa ya sekitar lima menitan lah nanti kalau ini sejadinya aja nanti habis ini dikoreksi kita lanjutkan pertemuan hari Rebo ya oke yuk silakan ada pertanyaan nggak tulis ya, kolom chat ada. ya ya tulis kolom chat ya dua kalimat verbal dua kalimat nominal ingat kalimat verbal itu yang ada kata kerjanya nominal yang tidak ada kata kerjanya injam tubi Gitu ya, oke, okay. mas Batimir dulu ya, mas Batimir dulu uh, supaya ini suaranya nggak masuk gitu ya, oke okay, mas Batimir supaya maksudnya supaya kalian bisa konsentrasi gitu ya, langsung ditulis di kolom chat aja, kalau salah takut salah ya, contoh kalimat verbalnya misalkan saya jalan di di rumah misalkan I walk in the In my house gitu boleh atau saya bermain di taman I play in the gar, garden kayak gitu. Silakan pakai yang ini boleh atau pakai kata kerja yang enggak ada di sini juga boleh ya, Ini contohnya tadi ya. Mister. Ugar ya belum? Halo. Halo ada Belum Halo, Mister. Sudah belum? Oke, okay. ini sudah ya. Siapa ini? Belum, Mister. Itu salah kepencet, pencet. Oke, okay, apa-apa. Yuk, ditunggu dulu ya. Sampai jam lima dua puluh ya. Nanti dikoreksi. Habis itu ini supaya nggak apa-apa. ke sorean Oke, ini sudah ya. ikut. Oke, Oke, tunggu ini ya. Tunggu Didi ya. Sudah, Mister. Oke, bentar ya. Bentar. Oke, okay, ini kalimatnya Ini ya, kalimatnya Rafiq ya okay, Ini kalimat verbalnya Oke, okay, kita mulai satu dulu ya I play In playground Artinya apa, Rafiq? Aku bermain di tempat eh. Playground artinya apa? Maksud kata playground itu apa? Gak apa-apa, Mas berarti pengen tahu aja Tempat bermain Tempat bermain, oke okay, Playground itu boleh taman bermain ya okay, Playground itu boleh tempat bermain atau taman bermain I play in playground Oke okay, boleh, I talk in public, pake C ya Public, nah, kayak gini bahasanya ya Halo, Afi? Nah, ini bisa ya. I talk in public. Bagus ya. Nah, ini kalimat verbal karena ada kata kerjanya. Kata kerja yang ini apa? Play. Yang ini yang kedua? Talk. Berarti bermain, berbicara, itu adalah kata, ker, kata kerja. Ya. Bagus ya. Nah, kalimat nominal ya itu kalimat yang tidak ada kata kerjanya. nah Contoh kayak gini, bagus. They are angry. Mereka ma... Marah. marah, Terus mereka apa ini? He is hungry. hungry. Sorry, dialah apa? dia lapar. Kayak gini. Bagus ya. Jadi ada kalimat verbal, kalimat nominal. Bisa dipahami, pahami, bisa. bisa. Bisa ya. Kalimat verbal itu ada kata kerjanya. Nominal tuh enggak ada kata kerjanya. Maka pinjam dari uh. pinjam apa? Pinjam apa? Karena nggak ada kata kerjanya pinjam apa? Tubi. Nah, tuh. Tadi nggak kudengar macem-macem tubi. Bagus ya. Nah tubi itu, oke, okay, nggak apa-apa ya. Sorry sorry. Nah maksudnya nggak ada pinjam tuh, pinjam tuh pesangannya ini ya. Nah pesangannya ini. Tinggal diperhatikan aja. Oke. Okay. Nah selanjutnya uh, ini, Didi, ya. Uh, Rafit, ada pertanyaan Bisa. enggak? Enggak. Nggak ada ya? Bisa dipahami kan ya? Bisa. So, ya. Ini kalimat nominal ya. Kalimat perbal mana, di Di atas, Mister. Didi, halo? Di atas, Mister. Kalimat perbanya mana? Di atas. Kok ini nominal? Oke, terus berarti cuma satu nomor di atas nah, mister totalnya di atas Oh, benar, benar ya. Bentar, bentar. Oh, oh ya, ketigian tadi ya, ketigian catnya ini ya. Oh, ini ya. Oke, okay. apa-apa. Oke, okay, perhatikan ya. E uh, apa di di sama ini ya. Uh, sama saat Rafi juga Rafi perhatikan. Oke, kita mulai dari kalimat verbalnya dulu ya. Uh, Didi, ini ya suaranya agak ini ya Didi ya, ada anginnya. Didi di mana sih di ruang tang ya? Iya. Yeah. Di ya suaranya ini. Kalau bisa nanti ini ya, kalau ini masih enggak ini diselesaikan aja. Maksudnya kalau bisa lain kali cari tempat yang lebih tenang ya. Soalnya audionya Mas. Oke, enggak apa-apa. Ini uh, untuk hari ini di enggak apa-apa, tinggal di situ aja apa-apa. Verbal Kalimat itu ada kata kerjanya. Ker, Oke, okay. everyday I run setiap hari saya berla, berlari. Terus ya. Nah, ini nggak perlu berlari di sawah, di apa gitu nggak perlu karena di sawah, di taman itu keterangan. Jadi nggak wajib. Yang wajib itu subjek dan dan verb wajib okay. I play badminton. Bagus. Oke. Okay. Kemudian yang bawah ini dulu ya. Oke, okay, ini kalimat terminal ya. Yang bawah ini dulu. He is sad. Artinya apa? Dia Laki-laki sedih. Oke, okay, dia sedang sedang sedih. Sedang yang sembuh. ini saya saya simpan karena maknanya saya pengen tahu dulu. jadi ini, jadi pengen ngomong apa yang bawah ini? Saya senang berkumpul dengan keluarga. Saya senang berkumpul dengan keluarga. Saya senang Ada kata kerjanya nggak di? Ini kalimat keterangannya. aja Ini, ini hirokan ini, kan ini dulu Saya um. senang Ada kata kerjanya gak di? Tidak Tidak ada berarti pinjam apa berarti? Pinjam tubi Nah tubinya pasangannya apa? m, -I -M. Nah, I, am I am happy, I am happy, gak bisa, I happy gak boleh, I am happy, I am happy, karena happy itu bukan kata kerja, bukan kata kerja diri, keburu-buru mister tadi yeah. I am happy To get together, ya, kini uh, nggak perlu pakai get together with my, with my family. Nah, gini maksudnya, jadi I am happy, saya senang, saya senang itu ada kata kerjanya ada Adek? -ade? Tidak. tidak, tidak ada, berarti. Ininya kurang, syarat wajibnya kurang. Karena tidak ada kata kerjanya, pinjam tuh, pinjam tuh. Ya. Oke, bisa dipahami, Didi sama Ramit? Bisa ya. Oke, sekarang Mas Bakti tanya satu aja ya. satu pertanyaan kok, habis ini kita selesai. Kira-kira adik-adik, kalau kalimat seperti ini boleh nggak? Oke, kira-kira boleh atau tidak? Boleh. Eh, orang? enggak Rafid bagaimana? Boleh apa enggak? Didi enggak. boleh apa enggak? Enggak boleh. Oke, okay. terus David boleh apa tidak? Enggak boleh. Enggak boleh. Oke, okay. saya tak masuk tanya Didi dulu ya. Didi enggak boleh kenapa Didi? karena udah sudah ada kata kerja tidak perlu tubi bagus ya karena sudah ada kata kerjanya nggak perlu pakai itu nggak perlu pakai tubi udah ada kata kerjanya kok ngapain pinjem Ingat, tubi itu digunakan kalau kata kerjanya tidak tidak ada nah ini kan sudah ada ini kan sudah ada ngapain pakai ini ya? oke kalau Rafit alasannya sama nggak sama Mister sama ya bagus ya jadi Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Karena sudah ada kata kerjanya, maka tidak perlu pakai pakai tobi. Ya. Nanti kalau kalian nulis kayak gini, mulai sekarang hati-hati ya. Misalkan kalau tulis she is run apa ya? She is play football. Ini sering sekali nih, kalau masih kecil. Biasanya salah kayak gini. Benar atau salah berarti? Salah. Salah itu harusnya salah. sih si play. play ada s nya si plays kalau si ada deh ya kalau si kata kerjanya itu ditambahin s ya jadi misalkan uh, si berarti bagaimana si si runs gitu ya kalau si ya pokoknya yang ini yang merah ini mas baki kasih warna merah ini kalau dia menjadi kalimat verbal kata kerjanya ditambahin apa Ditambahin apa ini? Belakangnya ditambahin apa? S, S. Berarti kalau dia laki-laki bermain badminton, bahasa Inggrisnya bagaimana? Di He plays. He plays, bukan place. place. Place. Oke, eh kemudian eh uh, ini ya lanjut ya. Kalau ini bagaimana berarti? Kalau dia uh, dia laki-laki ya berbicara di tempat umum. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Di eh? Ayo Di Aduh Bagaimana? Ditambahin Raffin? S. Ditambahin S berarti bagaimana Aramid? Yes. Kok His? Enggak. esnya esnya itu bukan di depan tapi di di belakang ini. Berarti gimana? G? Ah, His. Public. Jadi nya itu bukan di depan tapi di di belakang sini ya. Oke. Okay. Begitu aja ya. Ada-ada ya. Ada pertanyaan? tidak ada, Mister. Oke, okay, berarti selanjutnya dibahas di pertemuan ini ya, pertemuan selanjutnya ya, hari Rabu ya, uh, datang ya. Kalau nggak ada hari Rabu, berarti hari Sabtu. Intinya kayak gitu ya. Jadi kalau uh, cuacanya buruk atau ini, biasanya kalau nggak bisa di hari Senin atau Rabu, sisanya diganti di hari Sabtu. Makanya hari Sabtu itu hari hari pengganti untuk hari pengganti. Karena kalau musim hujan, biasanya kalau sore itu sering hujan kan, makanya kita ganti di kita siapkan hari untuk kalau Cuacanya kalau apa kalau ada ini kelas pengganti ya hari Sabtu. Uh, Oke okay, gitu aja adek-adek, nah untuk selanjutnya nanti untuk verbal nominal juga itu belajar di pertemuan ini ya hari hari hari Rabu ya. Oke, okay, um, nah uh, diingat-ingat ya kalimat verbal, kalimat nomi nominal. Oke, okay, seperti itu aja adek adek selamat sore ya, selamat istirahat ya. Kalau kalian ingin mandi atau uh, ngaji silakan. Kita tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, okay, uh,